Halo, seluruh fans, welcome back to Timeout. Balik menggoreng kepala dan selamat datang di kelas Timeout hari ini. Timeout geng, Waduh, jujur. prihatin banget sih untuk kelas hari ini karena Clippers gue lagi 6 kali kalah secara beruntun. Ada apa gue apa akan Lakers ya Makanya nasibnya langsung ketukar gitu Lakers sama Clippers Asli, Clippers gue sih mainnya lagi apek banget sekarang ini Dan of course kita juga harus membahas tentang Kevin Durant Yang hari ini sangat sayang banget harus mengalami cedera kaki setelah ketibaan sama Jimmy Butler So unlucky, karena juga lagi mainnya MVP level And of course si Netsnya juga lagi jago banget Jadi sangat sayang sekali hal ini terjadi Dan itu adalah dua bahasan utama kita untuk kelas hari ini Tapi sebelum kita masuk ke kelas hari ini Of course gue harus bilang terima kasih banyak kepada semua members gue main. Ini yang sudah ikutan monthly pickup game di STSC. Gila rame banget sih, masih sih, cohar ada 28 orang gitu yang datang. So much again, thank you so much guys. Semoga kalian pada happy-happy main-main basket dan juga seru-seruan sama kita semua. Dan bagi yang penasaran cari ikutan monthly pick up game ini caranya kalian bisa join membership dan juga join our Discord group. Dan gua minggu ini juga excited banget karena gua akan ke Pangkal Pinang, gua akan meliput ke jurnas ke, uh, KU 15 tahun. Ini adalah Hometown dari Abraham dan Grahita uh, Semoga bisa nemu banyak makanan enak sih Tempat kopi yang enak Kayak, Kalau ada yang punya rekomendasi Please tulis di comment section di bawah Dan jurus sih akan seru sih Semoga gue bisa menemukan talent-talenta baru nih Yang umur masih 15 tahun Kayaknya anak Bali sama Jawa Timur Kayaknya banyak yang bagus sih So I wait to be there Dan of course Bagi yang belum nonton Jangan lupa untuk mampir ke channelnya Pe basket Sombong Kalian penasaran gak? Gue bisa nyetak berapa poin tuh Lawan dia tuh Bisa langsung ke sana Dan gila men Sejak masuk ke sana sih Langsung nambah. Seribu subscriber kayaknya sih So welcome untuk subscriber baru Semoga uh, banyak penonton timeout baru juga sekarang ini I'm gonna be really really happy Of course once again thank you so much dong kepada Kodensu for the opportunity uh, gue bisa cerita tentang cerita gue sebagai content creator basket dan juga bisa seru seruan sama basket sama dia I was so happy bisa ketemu lagi sama dia bisa catch up juga so once again thank you so much kepada Kodensu for everything and of course guys sebelum kita masuk ke timeout hari ini jangan lupa like eh, jangan lupa like jangan lupa kasih like guys karena kalau kalian kasih like itu algoritminya akan makin mantap guys dan kita timeout terakhir tuh nggak usah 1300 like jadi semoga hari ini bisa 1500 Slide. amin kita pasti bisa guys, ayo lakukan timeout geng, <gih> oke, okay. Pokoknya kita sekarang masuk ke rock and roll, rock and roll, rock and roll, udah lama sekali kita tidak ada rock and roll tapi gue belum bisa move on guys, dari Rudy Gobert yang miss this bunny man, gue udah keren coast -co. sesuatu doi lupa cara ngedang, aduh, sahir banget dah ini sih field malah dari Rudy Gobert dan berikutnya ya oke aduh dia si entertaining banget sih dengan melakukan jogging dari sideline ke sideline. Pas ringnya Denver Nuggets lawan Cavaliers miring lagi di Denver kemarin ini ya dia bingung ngabisin waktunya gimana? Dia lari lah menghibur penonton tentu ngakak banget sih dia kepikiran aja untuk melakukan itu ya. That's why I guess his name is the Joker. <laughs> of course terakhir Zubac, Waduh dunia awkward banget sih berada di tengah antara uh dancer-dancer dari Timber Wolf di <laughs> situ salting kali doi ya masih bingung nih dan nggak ada pemain lainnya di situ sih jadi dia benar sendirian dan jadi center of attention sih itu ngakak banget gue tapi gue gak jadi zumba juga apa bingung aja sih mau ngapain sih but that is rock and roll nama sih nemu materi lagi untuk ini so hopefully you guys enjoy those uh, rock and roll sekarang seperti biasa guys, sebelum kita masuk ke materi utama kita harus bahas beberapa berita yang kita ketinggalan kemarin-kemarin ini uh, yang pertama seddik Bay man, he hits a turnaround jumper disisa satu detik kan lah untuk bisa mengalahkan Golden State Warriors 122-119 gila itu bisa dapat dia muter langsung tembak sih gokil sih sedih Bay sih itu harus feelingnya kuat sih taurinya ringnya ada dimana sih, so that amazing amazing shot by Sadiq Bay untuk bisa stun si uh, Golden State Warriors yang biasanya Jago loh di Chase Center. dia jarang-jarang mereka kalah di Chase Center. Dan sekalinya kalah, gak tanggung-tanggung guys. Lawannya dua tim yang mau tanking. Lawan oleh Ando Magic juga kalah anjir. Gila, miris banget sih single state Warriors ini kalahnya. <laughs> um, Magic pertama kali menang lawan Warriors on the road, man. Sejak 2012. But main Warriors tuh ada Andrew Wiggins comeback. Ada Andrew Godala comeback. Anthony Lem, kali high 26 poin. ternyata belum cukup. Itu semua digagalkan oleh... Jordan Poole aduh bos Jackson ini satu nembaknya masih ngaco passingnya masih ngaco ini kenapa sih si Jordan Poole nih no bad is I guess on the court, on the court side kayaknya ini but a very bad game though for Jordan Poole kalau halnya juga dia TO-nya sangat tinggi banget lah di NBA uh, nyayur terus lah tuh Jordan Poole kalau nembaknya 5 dari 17 jadi sangat disayangkan sekali sih dia sekarang ini sejak Steph keluar masih ya, ini kadang-kadang bagus tapi belum bisa konsisten aja sih menurut gue si Jordan Poole ya, tapi of course Warriors fans gonna be really excited karena Steph about to make his comeback targetnya itu tanggal 13 Januari nanti dan ya nanti kalau Steph udah comeback harusnya Warriors bisa menang-menang terus lagi lah ya dan Steph udah latihan nembak udah main 5-on-5 so I think he is on track to make a comeback and the NBA is so much more fun with Steph playing in the NBA and of course itu dari Golden State dan juga kekalahannya mereka dua kali di uh, home-nya mereka sekarang kita pindah ke Larry Markkinen yang mencetak karir high 49 poin saat Jazz mengalahkan Rockets 131-114 ini pertama kalinya Larry Markkinen mencetak 40 poin di karirnya dia, menurut gua dia mirip banget sih, mainnya sama Prime Dirk gila, uh, dari Eropa tinggi-tinggi gitu, bisa 3 points, susah di block uh, man, I think mirip banget sih sama Dirk Nowitzki sih uh, second coming of Dirk Nowitzki, I guess uh, kalau dia gak all star tahun ini gue di si gara-gara kan dia bisa kepilih NBA All-Star bagi all star yang mainnya di Salt Lake City Utah. Uh, dia average-nya juga bagus kok tahun ini 24,6 point per game for the Jazz. Just gara dulu dia sempat top 3 ya, tapi uh, gelagat gelagat tankingnya memang kelihatan ter kita omongin nih. tapi uh, minggu ini pun juga si Laurie Larkin put Nikola Vucevic on a post. So that was a nasty dunk the one-handed like wooh. The Finisher Karena dia dari Finlandia Ngomongin <gambing> Lowry Marketing Dan juga timnya Utah Jazz uh, Hari ini mereka kalah Dari Memphis Grizzlies 123-118 uh, Tapi yang bikin headline Jordan Clark scoring up Oh my god This boy bro JC tadi flagrant foul Mukul kepalanya si Desmond Bain Apalagi si JJJ Langsung samperin Langsung si JC kuda-kuda Mau tinju guys Wah gila emang dia sih ah, Ketularan Manipakyo banget ya. Karena dulu Manipakyo kan udah memuji dia IC Potential <tabih> tapi ini kedua kalinya tahun ini kejadian waktu itu kan sama Jonathan Kuminga ya, tapi memang orang Filipina itu terkenal sama Tinju, mereka suka banget tinju. Jadi mungkin darah Filipina di JC kental sih, makanya itu kenapa dia langsung kuda-kuda Tinju tadi sama JJJ Aduh, tapi gue bilang kok JJJ sama JC ya, gue rasa sih JC sih kelar sih, kelar itu dari Tinju sama si JJC, aduh knockout lah menurut gue lah, <tabih> tapi Desmond Bain had his first game, uh, had his best game today setelah comeback dari cedera. 24 poin, 4 dari tujuh tiga poinnya, 9 assist dan juga 6 rebounds. Six straight win untuk Grizzlies yang masih enggak ada jam Morant karena cedera paha dan juga top rebounder mereka Steven Adams hari ini lagi sakit. Uh, tapi absennya John Morant berkah berkah-berkah untuk Tyus Jones karena Tyus Jones hari ini may, he was helping dengan 21 poin, 6 asis dan juga 4 steals dan tapi paling ngakak itu si Jamolan setelah game sih. udah kayak bodyguard man, dia cosplay jadi bodyguard aduh mukanya itu loh, mukanya serius banget kayak jadi bodyguard mau jagain si Tyus Jones itu bener-bener bikin ngakak banget sih tadi itu sih dan JJJ of course had a nice game juga dengan 19 poin 8 rebound dan juga 5 blocksnya tapi hari ini memang defense-nya si Uh, Memphis itu elite banget sih, mereka juga melakukan 16 steals dan seperti gue bilang, Yuta Gelagatnya udah mulai kelihatan nih mau tanking nih mereka kalah 7 dari 8 pertandingan terakhirnya mereka mereka udah ya, pengen ngejar Wemby lah ya kayak. kalau kata Dennis nih, udah saatnya nih udah saatnya Wemby time, udah gak bisa tuh menang-menang kebanyakan lagi nanti ya tapi, I think Jazz gonna ini buat to lose a lot of games. I think bentar lagi sih ya so, itu dari Jazz dan juga uh, Memphis Grizzlies dan sekarang kita akan membicarakan Tim favoritnya Fans NBA Indonesia Yaitu Los Angeles Lakers Fansnya Lakers gue yakin lagi berbahagia Indah sekali hidupnya Karena timnya mereka Is on a roll man Lakers is on a roll Dengan lima game 5 uh, game winning streak, mereka main mengalahkan Sacramento Kings, 136-134 Lebron, wah dia habis interview sama ESPN bilang, wah kayaknya rosternya harus diganti nih Lakers Wah pemain Lakers roleplayersnya nya took that personally, langsung ada auto step up semua, ngamuk semua kemarin Langsung memberikan segalanya, man, I think the Lakers sebenernya really play their hearts out main lawan uh, Kings ini Dan juga, um, The game was so entertaining. Menurut gue sangat menghibur banget. Uh, Thomas Bryan benar-benar making the most of his opportunities karena dengan absennya AD. Uh, he was controlling the pain for the Lakers. 29 points on an 85% shooting, man. That is crazy, don't they? Dan dia juga main 14 ribang. Excuse me. Um, langsung masuk ke kalangan elit diantara big man-nya Lakers, dimana yang pernah melakukan itu hanya Will Chamberlain, Karim Abdul Jabbar, dan juga Shaquille O'Neal. Di 5 game winning streak ini, TB itu average-nya 21 poin dan juga 14 rebound. Hustle-nya dan juga energinya dia bersama si Wayne Gabriel ini itu sangat diperlukan banget sih sama Lakers, dan itu benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Dan uh, Schroeder juga step up, uh, he kept the Lakers in the game. Menurut gua kemarin ini, uh, dia selesai dengan 27 poin, termasuk 2 clutch free throw at the end to seal the game and shooter and TB itu bener-bener make an impact banget sih untuk Lakers sejak mereka kembali dari cedera uh, TB itu asiknya cocok sama semua point guard yang Lakers menurut gue, dia cocok sama si shooter dan dia juga cocok sama Russell Westbrook. which is, itu membuat flexibility-nya tinggi banget sih untuk uh, si Devinham main dengan line-up Lakers, um, Ross Had incredible game kemarin ini dengan 23 poin, 15 assist dan juga 5 rebound. Uh, dia pemain kedua dalam sejarah NBA yang off the bench. Itu bisa 20 plus poin, 15 plus assist dan juga 5 plus rebound. Gue gak tau yang pertama siapa sih. Gak ada infonya tadi pas gue cari. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di comment section di bawah. Um, of course, King James kita nggak mungkin lupa lah ya. Dia kayaknya capek, kalah mulu, langsung mau gendong Lakers terus lah. Dia main kembali, 37 poin, 8 rebound, 7 assist. LeBron sejak ulang tahun 38 man he has still teori... entar bahasa Inggris ya He has been tearing up the league bro for real for real, man 38 years old 20th season he's not human man he's not human what he has been doing this past week is enggak masuk akal sih menurut gue sih tapi um... Lakers kemarin juga nembaknya 61% from the field, itu semua juga berkat dia 70 poin inside the paint area. Uh, Lakers cuma satu game doang loh. behind sekarang ini dari Clippers gue yang ada di posisi 6, ini semua berkat Phoenix sama Clippers, dua-duanya 6 game losing streak. Uh, Phoenix kemarin juga ke hari ini, sorry hari ini juga kalah sama Cleveland Cavaliers, mereka kok hala, gak ada Devin Booker juga struggling banget, mereka kok gak ada Devin Booker tuh 2-10 kok hala rekordnya, tapi man, tanpa AD, Lakers been doing a phenomenal, phenomenal job sekarang ini. tuh bisa staying alive, staying alive, nggak salah DJ kali sorry, I'm sorry. Yeah, staying alive for the playoff. So I think Darvin Ham and LeBron must be really happy with this. So untuk Kingsman, main Fox put on the show juga dengan 34 poin dan juga 9 assist. Floater-floaternya mantap banget sih si Aaron Fox. Sayang, 3 point nih, triple point ini nggak masuk sih. Jadi sayang banget, tapi ya kurang beruntung lah. Untuk Sacramento Kings kemarin ini. Oke. Okay sekarang kita masuk ke materi utama kelas kita hari ini di mana Clippers gua sangat menyedihkan sekali, Ben mereka lagi kalah 6 kali secara beruntun uh, hari ini kena comeback juga dari Atlanta Hawks dengan skor 12 108 uh, kebanyakan ngeliatin Lakers ya seperti gua bilang, langsung ketuker nasibnya uh, ini adalah longest losing streak untuk Clippers sejak 2017-2018 it's been a rough stretch untuk fansnya Clippers minggu ini wah gila kita dibantai berapa kali, men Wah, main sempet ada PG, sempet ada kewaii main bareng, tapi ternyata masih masih belum bisa menang juga sih um, kayak nggak ada kebersamaan kayak gak ada energi sih kok goaled Clippers Dan juga ada beberapa rotasi yang salah dari Tai Lu uh, padahal tadi sempat up 11 poin di sisa 6 setengah menit abis ke White three points tapi abis itu turnovers kena 11 o run dari Hawks uh, terus ditutup sama Trey Young running floater lalu juga dia dua kali clash free throw tapi Trey Young man he's been phenomenal juga sih dia tadi took over the game juga in the fourth quarter um, Pai Clippers had two nice uh, had two nice looks dari uh, Kawhi dan juga Marcus Morris tapi sayangnya dua duanya enggak ada yang masuk. So, Trey yang hari ini 30 poin and 8 assist and Deandre Hunter sih. Deandre Hunter ini benar, -benar penting banget hari ini perannya. Uh, dia 20 poin tapi defense-nya lebih penting sih. Dia Shut down Kawhi Liner shut down Tapi pembuat hidupnya Kawhi Liner Susah banget sih Hari ini sih Dia benar bener defense-nya bagus banget Tadi pas lagi jaga Kawhi uh, Kawhi 29 poin masih Tapi dia 9 dari 23 field goal-nya And he had to work For those points Menurut gue So Big credit sih Untuk si DeAndre Hunter hari ini And Tai man Come on bro You gotta stop Forcing to play Si ini si Harus berhenti sih Maksain main si Norman Powell Apalagi kalau Norman Powell Lagi bawarnya 3-13 Terus tadi lagi saat-saat Kota 4 dia mainin 4 guard I don't know why Dia mainin si John Wall uh, Terence Mann, Kawhi And Norman Powell Serta Moses Brown Itu udah langsung bubar Itu yang bikin Lain apa yang bikin kalah Itu sih menurut gue sih um, Karena perlu defense, perlu defense dan perlu body yang besar-besar untuk rebound juga, itu kenapa menurut gue that four guard lineup is not, wasn't working ini kan menurut gue mainin si Robert Covington Robert Covington kaksian malam, men gak jebuta itu, duduk-duduk tolong -duduk -duduk -duduk di bench paling dia defense-nya bagus banget lo at least kalau dia gak bisa nembak, dia bisa defense gitu lo. tapi tripoannya Robert Covington juga not bad sih jadi gue harap kan Ty Lue akan kasih dia menit sih ke depannya sih karena nih bahaya lah, dia pasti lawannya Dallas atau itu lawannya Denver, aduh kalau 8 kali beruntun kalah sih bisa-bisa Clippers gue gak masuk playoff sih gue bisa puyeng, so... <laughs> <tuh, aduh <tuh, mau ngomongin mau ngatain Thai lu sampai batuk-batuk Ayo nah, man, get your shit together bro Get your shit together Kita masih 21-21 2 1 karena rekornya. Gila banget gue tadinya berharap Si Clippers itu ada di top 3 sih Pas awal season But it's not happening guys <laughs> And of course Brooklyn Nets hari ini pull up the W also uh, Royce O'Neal tadi terakhir with the putback Untuk mengalahkan Miami Heat 102-101 Royce O'Neal itu selalu ya eh. Right place, right time menurut gue sih Untuk bisa bawa si Brooklyn Nets menang Ini kedua kalinya season ini menghala dia Berhasil melakukan buzzer beater Eh gak buzzer beater sih tapi uh, Game-winning put-back, gue. Um, but terakhir juga dia play a tough on D.O.N.G. hampir fall sih. Ampir fallnya menurut gue juga gak foul sih. Jimmy gue bilang gak foul, Tapi menurut gue juga gak foul. Lebih just a great defense from Royce O'Neal to seal the win. Uh, tapi of course, the big story. Sayangnya hari ini kehilangan Kevin Durant. Yang ketiban Jimmy Butler tadi. dan mengalami cedera kaki ini. Mirip banget sama tahun lalu kalau kalian inget. Tahun lalu tuh ketibannya sama Bruce Brown. kiki Kayak kayaknya ini sering banget ya. Kayak gini cederanya ya. Aduh, asem banget sih. Dan itu... Tahun lalu, KD kalau salah, miss 21 game, di mana net kalah 11 kali in a row, lalu jatuh dari 1 ke 10. Itu seinget gue sih, tapi semoga tahun ini gak kejadian lagi, karena tim mereka lebih deep tahun ini. Mereka ada T.J. Warren sekarang, ada Yuta Watanabe, Ben Simmons yang bisa step up, dan juga Seth Curry, yang harus bisa menggantikan role-nya KD untuk mencetak poin tahun ini. Tapi... Kita sekarang belum tahu KD itu berapa lama akan out-nya, dan juga seberapa parah cederanya, karena besok baru MRI, uh, semoga aja nggak akan terlalu lama si Jokvon, sampai nggak mau tahu. Ketika Jokvon, gue knock on wood aja deh, besok baru gua lihat hasilnya. Uh, tapi kata Kyrie, uh, itu apa sih, KD itu in the locker room lumayan bagus tadi, vibes-nya dan juga mood-nya, so I think that's a good sign, semoga itu kenapa menurut gua KD nggak akan keluar terlalu lama, karena saya banget nih, udah mau NBA All-Star Game nih, dan KD been playing really well, Uh, jadi sayang masih sih, dan juga pasti Fantasy Ownernya KD pada DuckDuck semua nih <laughs> Fantasy Ownernya KD pusing semua kalau harus kehilangan KD uh, For a long time, uh, for a long period of time Jadi sangat uh, sayang malah sih kejadian ini karena Nets juga lagi sejak Kyrie comeback They been playing like, whew, like the best team in the NBA Mereka nomor 1 sih rekodnya sejak si, uh, Kyrie kembali 24 kalau nggak salah uh, Number 1 offensive rating juga in the NBA Jadi Uh, ini lagi build up untuk bisa menjadi championship team sih Jadi sangat sengit sekali Tapi kali ini 29 poin uh, Kayaknya 17 poin belum keluar And of course set Curry tadi nyumbang 14 poin juga off the bench uh, Menurut gue Tapi I think the Nets will be okay Defensive mereka juga tahun ini bagus Mereka sejak hari Kamis juga number 5 Defensive ratingsnya uh, Yeah I think they have a lot of option lah. A lot of option untuk Jok Von Dan Jok Von salah satu kandidat untuk coach of the year juga menurut gue Jokvon Von. Woo! Ternyata emang Steve Nash yang salah guys Ternyata Steve Nash yang ngaco Tapi I think they will still win games With their defense Dan tadi title hero juga sayang banget Ada cedera non-contact At the end of the game juga tadi uh, Tapi katanya si Eric Sposter, I think he should be okay Karena kita tahu. Kalau non-contact injury itu paling ngerima sih And Jimmy Butler tadi finish with the team high 26 point. Oke, sekarang kita minta ke prediction Wah, prediksi besok ada beberapa yang menarik sih, jujur aja uh, Dan lagi lumayan on fire uh, di prediction, geng 81 terakhir 9 pilihan gue Jadi, besok kayaknya akan jatuh ke Bulls nih Plus 9 lawan Boston Celtics Semoga aja rejeki ya, guys, ya besok untuk prediction-nya So, good luck, everybody uh, Top style gue akan skip dulu, kita masuk ke play of the day jujur hari ini gue bingung sih milih player of the day sih tapi gue kasih ke Desmond Bain aja karena dia baru balik lalu dia 24 poin. karir high 9 asis 6 rebound bawa Memphis menang 6 kali beruntun, jadi that is why he is our player of the day. Tadi pilihan ini James Harden sama SGA sih, tapi udahlah ngapain, Desmond Bena aja kita pilih hari ini. So, timer guys, thank you so much though for joining me today. Hopefully you guys enjoy the class seperti biasa guys. Jangan lupa untuk kasih like guys, kasih like agar makin banyak yang nonton juga komen guys. Gua tunggu pendapat kalian semua dan ya yeah, kita semoga bisa bikin timer lebih sering karena scrimmage ideal udah selesai. <laughs> jadi semoga bisa 2 sampai kali lah seminggu kita bikin timer. So once again, thank you so much guys for tuning in. I uh, really appreciate everybody and I will see you guys again very soon. Peace.